The Tillman Brothers, band yang berasal dari Maluku Indonesia ini, adalah band beraliran rock and roll tertua di dunia, jauh sebelum ada The Beatles, Rolling Stone, bahkan Elvis Presley. Band ini memulai karir internasionalnya pada tahun 1956, dengan hijrah ke Belanda, dan mulai terkenal di Eropa. Konon Paul McCartney yang merupakan gitaris The Beatles, sangat mengagumi band ini.